Ketemu mana deh, guru? Kukil, Hari ini hari Minggu, Sunday ya? Sunday the best, gitu. Feeling good, lakasut. Uh, nah, hari ini uh, seneng banget Bu, Kita ketemu kalian semuanya Di momen liburan Kalian mau liburan kemana, Rek? Apakah ada yang camping? Apakah ada yang ke pantai? Apakah ada yang di rumah? Yang mbeleye-leye wafian sampai sore? Komen di bawah Kalian liburan ngapain, Naye? Sebelum hari Senin datang lagi yang baru datang kami ucapkan selamat datang di channel kesayangan kita ini. Di sini kita main game yang kita suka, yang kita senang seneng Terus kalau yang horor itu kita takut-takut bareng. Terus kita merasakan drama-drama yang muncul dalam pergamingan, begitu. Jadi selamat datang dan langsung klik subscribe di bawah ini aja, gitu ya. Ah, seneng banget, Bih, tak, ketemu kalian lagi, sumpah-sumpah sumpah seneng banget Cuman yuk ikut rek, ada beberapa pesan dari Pariwara yang harus kita dengarkan Yuk kita dengarkan <tik> Oke, uh, pesan yang pertama datang dari SMPN Tercinta Kita, SMPN 2 Gempol Dimana ada beberapa juara yang diperoleh nih dalam bulan-bulan ini uh, satu dari ekstrakulikuler pas kibat <laughs> satu dari ekstrakurikuler passkibraka atau pasukan pengibar bendera Selamat udah mendapatkan tiga piala yang gue deneku lebih tinggi dari buita kan Bu mini kan saat ini kan ya dan piala gawa deh banget itu satu kedua ada siapa tadi ya dari Wondo, bela diri tewondo thank you dapet dapat medali ratuan medali pera apa emas ya pokoknya gitu jago banget nanti tak baca lagi tak tulis di description box kalau ada selengkapnya tentang juara-juara ini nah untuk kalian anak-anakku di gempol dua kalau kalian punya potensi yang apa ya bisa menjadi prestasi iku lakukan saja ngono dulu ya untuk dirimu sendiri Kenapa? Karena ketika kalian mengikuti event dan terlebih terlebih menang, ya, itu akan bisa membantu kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misal kalian se SMP nih, kalian bisa masuk SMA atau SMK jalur prestasi karena semua guru-guru ini pasti appreciate sama bakat-bakat yang kalian miliki. Begitu. Jadi, Oh, males aku oh, latihan apot yo senangnya tadi juara aku yo udah latihan kak oleh sambet. angkuk kak angkuk latian sore boleh lah ya apa lah la, jalur e menang jalur eh jalu e juara ngono tutup menang yo kalau yang menang kan koyo terlalu memaksakan kehendak ngono enggak jalur e, juara tapi kak kalau melatihnya aku yo kak kak semua buat senang kak oleh tadi aku tu konsekuen punya bakat mau berjuang ngono yo Uh, untuk anak terus pengumuman kedua tentang nilai, yo nilai akhir-akhir kan kemarin kita sepakat untuk melakukan remedi kan ya remedi, le wes remedi tak kayak gua mengerangkum ya ojok ngerangkum, iku bagian di bukumu mikuh ono chapter tulisannya rangkuman kan ya. Eko coba tulis ulang. Iku jenenge awakmu tidak membaca kontennya dan langsung terjun ke konklusi atau kesimpulan. Wajon se. terus tulis dengan kalimatmu sendiri. Iku sen tak dari tugas rangkuman. Kuduk nyonton dek chapter jenenge rangkumaniku. Aku ya ngono Ngono ya. Oke, lanjut ke gamenya. Oke, okay. chapter statusnya 34. empat, mah, am, gue, <laughs> nggak muncul tapi di enter, di ano. Woo, wah, audionya <laughs> oh, ngarek kaget. <laughs> tapi teman, uh, Little Nightmares satu itu sangat dikemas epic dari segi audionya. Aku sampai ngerasa serem sendiri udah pas denger nih. Best ya. Press circle to start. Download table konten. Ada update kah? Oke, okay, selamat datang di Little Net yang pertama di mana Six masih berjuang di Denmark. Oh. Uh, Resum gak ya? <laughs> Oke, okay, Resume Lali tombole, apa kau dianya terlalu kencang? Tidak ya, kita kencang kan saja. 100% sampai merinding kafe. Eh, kita, eh, dan digerak. Si, si, si, si, tak padangin ya. Kok tidak terlihat sama sekali? Oh iya kemarin kita uh, berliku-liku naik ya kemudian geladai turun ternyata. Thank you so much. Eh uh. uh. ah. hey, mama, mama, mama. Ah. gak kelihatan. Uh. Uh. Aduh, baru pertama kali masuk sudah jam skate. dan Wo audio out your neck lo astagfirullah enggak repanick attack panic attack anybody Hah? oh astagfirullah dentak kira apa gue eh eh eh oke okay, oke okay, oke okay. Waduh dari batu enggak tuh terjadi jadi batu. Tutan di kumang. Ya Allah. Tekanan batin. Bangun six. Sek, nyalakan light mu, biar aku tahu kamu di mana. Oke okay, ya, here we go again. And Se, lali lali momentum. <laughs> lali momentum, Bun. Eh baik itu serem banget sih serem banget. serem banget Serem banget, serem banget, serem banget uh hampir saja, Bung Easy Gak boleh Lebih Lebih Lebih Momentum Momentum, anybody. Oke, okay. oke, okay. here we go again Here we go again Wow sono ya lari lari oke okay. wah gak lucu ki gono tombol safe let Mbak mbaleni mana oh my god mungkin itu Ctrl ya. Ya Allah. Ya Allah, ada, ada tidak? Eh. Erai ah, ah. Feeling good. La kasut. Uh -uh. Ya Allah. Kuccham yo kimiki yo. karakterku uh, uh, uh. Oke. Okay. Tetap tenang ya. Jangan semangat tetap terus asal Untuk okay, kegelayau Jadi begini, lompat iya, lompat iya, begitu. Aduh. Kalian saya ajak susah-susah bareng di sini ya. <tuk> Loh, kemajuan. Tidak. Kemajuan, maaf. Terlalu kemajuan juga tidak baik ternyata ya baik. <tuk> Biasanya kemajuan itu hal yang baik ya Ini kemajuan tidak menjadi hal yang <gak> baik Baik, baik, baik, baik Oh iya, katanya Pak Wahyu loh habis namatin Gita, Nat, Nat Loh? Gimana itu? Ayolah, Guita uh. Fokus Kau usah ngomong terus, baik, baik, maaf Eh, uh, siap, siap, siap Bentar Bentar, si, bentar Sudah ya Baik, here we go again Res, eh, resume hmm, tenang. Baik. Makan kadang aku tidak berekspresi ke kenapa, karena konsentrasi Gila, rek Terlalu ke kiri Oke okay. Here we go di babak baru oke, okay. aduh-aduh temen tanganku oh, ngorek ya Allah sepertinya kita disuruh naik ya skor nananananana gomong niat banget sumpah niat untuk membuat game horror itu Sese, mana mana ya ko baik eh lho lho, ngebug Okay, kita naik, naik, oh iya, yeah. jangan lupa untuk cari secret ya. Yeah. Saya, so, yeah. kita lihat atas dulu, tapi koyok. Eh, peti oh, kukoya wingi, tak kira secret, ternyata main story. Ceria, tapi ya tetap serem. kenapa ya? Eh. No, no, no. ayo Halo. Halo. Oh. Wow. Masuk ke lemari rahasia. Apa kira itu Se Harusnya ada ruangan lo itu. Sungguhan, saya -oh. lo iki lo. Harusnya ada ruangan lo itu. Again, C, desain di bawah itu pasti menandakan bahwa ada anak yang diseret kayak eh, ke ruangan sebelah, tapi kita nggak bisa buka pintu nih. dikunci paling. Saya, kita explore, explore lagi. Ih, eh, iso ah. Oke, okay, oke, okay. ah! jam segar murahan di kageti gelas dong. Eh, weh. Teman dari segi suara itu lebih realistis Little internet mer 1 daripada internet R2. Apa karena aku mainin DPS 4 dan tanpa headset ya. Jadi yo sa, durung 2 ya rek. Iku konten pertamaku are. Mungkin akan lebih, apa akan coba main lagi pakai headphone suatu hari nanti. Tuh, ya. Kayak nggak ada apa-apa di sini. Oke, kita lanjut naik tangga. Tak naik. Oh, Apa sih? Ayo berpikir realis. Berpikir realis itu hanya suara. Can stopping you. Eh, salah bukan pemberani Bun kalau urusan audio menyerang begini saya sudah tidak bisa nah dengan adanya ranjang ini kita bisa naik tangga ha ah, kunci kunci kunci kunci Mati tanpa sebab ya six I'm so sorry I'm not a good player for you ya iya loh oke okay, here we go again ribet banget sih, uh. ah, secret, se untung kelihatan, ba, ah. kelepas, maaf ya sih, oke takut untuk ini karena teknis uh, baik, maaf ya, oke, se, nanti kita ketemu di atas. Jangan dilepasin ya Bu Ita itu apa Se setting soalnya lemor saya gak kiri gak mau nah, untuk untuk seperti itu aja saya harus ngerubah setting ya bun Ancen nyaluk disun kok ya harus beri controller deh bisa yuk bisa yuk Resume. ada zoom. aja dibuang mana? Ya? Ah. eh, eh monyet monyetan, eh, ya. kira jangan disentuh soalnya pasti muni ternyata harus diambil baik oh, sungg nih Aduh tidak bisa bro. baik ya maaf maaf maaf maaf saya ini masih explore nih semisal nih pak iya semisal misal nih ah, oke okay, bisa ya nah itu maksudnya karena belum makan itu kan yang masuk orang lain dan itu tidak ramah Mulai liar, nih. Tidak, ya Quicky Tidak endorse ya Go food ayo hey, itu udah nggak di situ karena saya tahu anda bisa ke situ pergangannya sakit pinggang udah bapak bungkus bungkus shopee food lagi aja ya itu orderan pada datang itu Oh, balik, right? ini kan balik rek Suweh la ane ki Aduh, aduh, boleh ing ide deh Kok ini kan dek, deh, gak balik mumpul sesuai pifut deh oh, Balik, balik, balik tak Sakit pinggang, oke. Okay, ucap so so Penderitaan kita tidak berhenti. Tidak Tidak Tidak Tidak ada jalan keluar lain ya Bes, Pokoknya Mariki Uyare, Aduh aku sudah tidak kuat ini Setelah kunci ini akan dipasang Pasti akan berisik dan dia pasti akan ke sini, jadi kalian siap-siap ya. Siap-siap, uh, karakter kita meninggoy maksudnya. Belum ada tanda save aku, aku sih gak mengerti Oke okay. takut, aku, aku, aku, aku suka gak kuat rek Ya Allah Ya Allah Banyak sepatu ya Tahu kan apa yang akan terjadi Pasti ada monster Di balik-balik sepatu itu Oke, sudah sepertinya Sampai di sini aja untuk episode yang ketiga Terima kasih udah nonton Little Nightmare yang pertama Semoga berkenan untuk kalian Dan sangat menyenangkan untuk ditonton Klik like dan subscribe uh, Kalau kalian suka Dan sampai jumpa di episode selanjutnya See you ciao, ciao and dadau Bye ada, ada, ada, ada, hap hap hap keluarlah kamu monster ada, ada, ada, ada, percaya ada, monster ya oke tak tunjukin ada, kejar ada, kejar ada, loh kok gak ada, kok gak ada,